Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sisi yang penilih apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan dilancarkan orderannya dan tetap semangat ya teman-teman ya. oke teman-teman mungkin lihat di awal video ya mengenai fitur order searah ya tadi sudah saya tampilkan di video di awal nah kali ini sesuai dengan pembahasannya akan saya bahas atau akan saya ulas mengenai fitur order searah Nah ini adalah fitur terbaru yang diluncurkan oleh Gojek di kota Solo ya Mungkin di kota-kota lain sudah diluncurkan terlebih dahulu Namun di kota Solo baru beberapa hari yang hmm. lalu ya Nah sebelum masuk informasinya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Agar saya tetap semangat dalam bikin konten dan tentunya memberikan informasi-informasi yang terbaru dan terupdate serta yang bermanfaat untuk teman-teman mitra project di mana? Oke teman-teman okay, kita lanjut ke pembahasannya ya mengenai fitur order searah ya. Nah, apa fitur ini? Fitur ini adalah fitur di teman-teman saat mengaktifkan fitur ini atau menggunakan fitur ini teman-teman bisa set tujuan kemana, kemudian kita akan mendapatkan order dengan radius sesuai dengan titik yang telah kita tentukan nah, jadi misalnya teman-teman mau pulang arahnya ke titik A, kita arahkan saja di titik tersebut, kemudian teman-teman akan berpeluang mendapatkan orderan dengan radius di titik tersebut ya fitur ini hanya kuotanya hanya satu kali untuk satu hari, jadi teman-teman gunakan saat-saat tertentu saja, mungkin di saat kita dapat orderan jauh dari lokasi di mana kita sering nongkrong atau mungkin kita mau pulang, kita gunakan fitur ini nah, karena kuotanya cuma satu kali ya, jadi kuota ini jika di hari ini kita tidak tidak kita gunakan maka otomatis akan halus jadi ya, saat berganti hari artinya tidak diakumulasikan ke hari berikutnya jadi setiap hari kita cuma dapat satu kuota nah, apakah fitur ini akan mempengaruhi order lainnya tentu saja akan mempengaruhi ya jadi teman-teman saat kita sudah menentukan titik tujuan kita kemana kita tidak akan mendapatkan orderan yang selain dari arah yang telah kita tentukan misalnya kita arahnya ke timur, otomatis ordernya di di sisi timur ya. nggak mungkin kita ada pesanan ke barat, ke selatan ataupun ke utara. cara mengakibatnya cukup mudah sekali teman-teman. jadi teman-teman bisa saat kita on di panel status ya, panel status kita klik disitu ada fitur order searah. kita tinggal pilih tujuannya kemana, kita set, kita bisa mengetikkan melalui kita ketikkan atau kita pilih lewat peta nah, Kalau saya berada, saya gunakan pilih lewat peta. Nah, kemudian kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi maka di tampilan layar akan muncul seperti di pairing ya, teman-teman ya. Jadi saat kita sudah memilih lokasinya dimana kemudian di tampilan Belanda atau di tampilan peta itu akan muncul order searah dan tujuannya dimana nah, mungkin setelah 15 menit kita tidak mendapatkan orderan maka kita akan notif ya notifnya apakah harus apakah masih mau memakai tujuan ini atau mau diganti nah, kita bisa mengganti dulu enggak perlu menunggu 15 menit ya jika sudah dirasa 5 menit 10 menit nggak bisa tidak dapat orderan kita bisa ganti tujuannya ya kita edit kita tentukan tujuan baru atau kita mau masih pakai tujuan yang sebelumnya nanti saat kita sudah mendapatkan order nanti kita akan dapat orderannya yang searah dengan tujuan kita jadi radius kalau kemarin saya coba saya titikkan di rumah sakit Jati Jatilusada ya teman dapat dapatnya orderan di Safira nah, Safira itu kurang lebih kalau dari dari rumah sakit Jati Jatilusada itu sebelumnya ya kalau dari daratan Jakarta saya kemarin berada di sekitaran Sen ya jalan ulip semua saya arahkan ke Rumah Sakit Jatuh Rada dapatnya di perumahan Sabina itu pun yang eh, kalau sebelumnya saya posisi di Ngentang saya set di Valor Plaza ya karena saya mau pulang dapatnya ke arah Plumbon. Ya. jadi masih ke arah timur cuma di radius masih di radius titik yang telah kita tentukan jadi dengan adanya fitur order searah ini, mungkin teman-teman saat mau pulang atau mau naik motor dari luar kota atau mungkin dari Solo ke Wonogiri, mau balik ke Solo daripada kita membuatnya kita bisa arahkan, mungkin kita arahkan di arah Solo atau mungkin ke arah Sukoharjo dan maka teman-teman akan berpeluang mendapatkan order searah.